atas nama bersuruh PKB Kementerian dan seluruh warga Kementerian Medan Ibu ba, menyampaikan selamat datang bagi Bapak-Ibu merupakan tur wisata rohani PKB Kementerian Medan Ibu Bumpa dan yang tiba dengan penusuka kita atas pertolongan dan penyertaan Tuhan kepada dirinya yang menuntut Bapak Ibu perhubungan TKB Jemaat Bensara dibandingkan selamat Jemaat Ikayu, pesan yang diubah untuk itu atas nama seluruh TKB Jemaat GKM-BKM yang membuat memudahkan wabah atau diutus untuk membawa gkm membawa Dekat-Dekat Jemaat harapan berat untuk menutup ke depan. Kepada Jembat Jembat Jekai Betanya Muba Membuat masyarakat artinya Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali Menjadi jemaat Jekai Betanya Muba Atau punya Muba Harus menerima acara masyarakat Dan yang kami buat di siang hari ini Mewakili seluruh Bapak Ibu yang baru pertama kali Menjadi jemaat Jekai Betanya Buba, menyerahkan, membuat masyarakat kami sekarang, silakan untuk topi kepada Bapak Ini adalah bentuk ikan pari yang ada di Kerajaabat Mari kita tepuk tangan dulu Ini adalah lambang Potensi yang ada di Kabupaten Ampat Terlebih khususnya di kampungnya Iyabobat Kita akan jalan sama-sama di tempat yang sedang dikejarkan oleh TKB Jepang Pertanian Buma Kiri-kiri boleh selitam Kepada pembangkang tarian <tie> sama <noise> <tie noise>